makhluk yang dibuat belum pada manusia memang banyak kalau kita tengok, kalau kita nampak tak nampak, tu have buat belum pada Nabi Adair lagi Nabi Adair dah, manusia lah tu have buat hak akhir sekali kita kena ingatlah katanya manusia dah hak akhir sekali tu have buat belum pada tu ada sumur nyamuk, lalak li, li, li, lipir, baring Lemuh, kubah, dinosaur Ada habis Tapi orang tak ada atas muka dunia Iaitunya manusia Itulah yang Allah ta'ala layak kepada malaikat Inni ja'ilun fil ardi khalifah Aku akan buat Di atas muka bumi ini Sebagai pemimpin ataupun Manusia jenis manusia yang akan kerong dunia Akan milik Akan mari maju dunia Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma illa ma'alamtana 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisan yafqahu qawli. Rabbana aftah baynana wa bayna wa antak khairul fathihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa qina nar wa qina nar sallallahu Muhammad wa ala alihi wa wa Sedara, yang dikasihi selian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah boleh Satu tahun 1400 eh, tahun 2023. Bersama dengan 23 Bula Jamadil akhir Tahun 1444 hijrah Ada lagi Lebih kurang 70 hari lebih kurang Untuk kita nak menyambut Bula Ramadan Al-Mubarak Sebagai persediaan Untuk kita menyambut Bula mulia, boleh baik Bula yang diberkati oleh Allah SWT Maka alakah baiknya kita mari pakat pasir niat molek Dan nak sapa tak sapa Umur kita ke bulan Ramadan Kalau tu Allah Ta'ala lebih tahu Dan Allah sudah pun takdir belakang dah. Cuma kita Minta dengan Allah Dengan sebanyak mungkin Dengan seikhlas ikhlas hati Mudah-mudahan umur kita Masuk di dalam bulan Ramadan Walaupun sehari Walaupun sekejap yang kita masuk Dikatakan Penuh dengan keberkatan Yang Orang okay, yang Pahay ugamu Pakat nuk belakang Kepada bulan Ramadhan Yang kedua Sebagai peringatan Kepada kita Ha Ramadhan ni Tapi belum pada nak Sapa bulan Ramadhan Ya adanya Boleh rajap tak Boleh rajap Boleh syaban Maka kita pun Buat persediaan Untuk kita nak menuju Kepada bulan Ramadhan Dengan kita Latih diri kita Namposo Sena Khamih Semayang tahajub sok mo Baca kera'i -kera sokmo. mo Walaupun tak banyak pun tak apa Untuk kita buat persediaan Bila sampai bulan Ramadan tak ada nampak Penat, tak ada nampak letih sangat Dia tak suka dengan orang Tak biasa rasuk-rasuk Bermasuk bulan Ramadan Dia berasa berat dulu Berasa tak berat Berasa lesu, penat, leluh Ketua kadang-kadang tak nak rap diri kita sebelah tak ada nak rap diri tapi bagi orang yang sentiasa duk di dalam amal somo sebab saya royak saat nilah tak banyak pun tak apa tapi berterusan sebab nabi SAW alaihi ceritanya ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqada sekasih-kasih amala di sisi Allah Iaitunya seseorang tu Buat Sokma-sokma -sok -sok -sok berterusan Walaupun sedikit Jadi kita harap mudah-mudahan Amalah kita yang kita buat ni, Allah jadikan Amalah yang barakah Amalah yang baik Lepas tu hak Salah, hak silak Sikit sebanyak tu Kita minta supaya Allah Ampun Dan maaf kepada kita Lepas tu kita harap Nak lebih pada tu Wallah alam saya apa tak pandang nak bayar Saya Nak no, ayat katanya? Amalaih berterusnya. Lepas tu betul. So hidup kita dengan Allah. Dengan Rasul. Dengan cara hidup. Sesama manusia. Hak salah. Hak silap. Hak dosa. Maka kita. Minta dengan Allah. Supaya Allah ampun. Dan sesama manusia pun. Pakat wimaah. Hati kita. Zohir kita pun. Jadi bersih. Jadi cuci. Jangan ada. Sifat-sifat nah, yang tak baik. Alhamdulillah. Ini adalah kara yang saya mukadimah pada malani. Patut diberi kepada saya supaya bicara hubungnya dengan sejarah. Jadi malani tak ada nak masuk dalil sangat hubungnya dengan sejarah. Nah, sebagai mukadimah yang diberi kepada saya uh, untuk kecek khas sejarah, maka kita dapat sejarah ni adalah mulanya ada dengan adanya manusia, mula sejarah selalu dah. Kalian nak kata, belum pada manusia ada tu, ada tak sejarah? Sungguh katanya ada. Sebab belum pada manusia ada ni, Allah ta'ala woyak dari nilai Qur'an ni. Beberapa perkara. Sebelum daripada manusia ada, adanya apa? Ada jing, ada malaikat, ada syaitan. Makhluk-makhluk yang dibuat belum pada manusia. Memang banyak. Hak kita duduk tengok, Hak kita nampak, tak nampak, Tuhai buat belum pada Nabi Adair lagi. Nabi Adair lah, manusia lah Tuhai buat hak akhir sekali. Kita kena ingat dah, Katanya manusia lah hak akhir sekali Tuhai buat. Belum pada tu ada semua orang. Nyamuk, lalak, li, li, lipir, Baring, lemur, kubar, dinosaur, Ada habih dah. Tapi yang tak ada atas muka dunia, iaitunya manusia. Itulah yang Allah Ta'ala raya kepada malaikat. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Aku akan buat di atas muka bumi ni. Sebagai pemimpin ataupun manusia. jenis manusia yang akan kerong dunia. Akan milik. Akan mari maju dunia. Sebab dunia pada waktu tu, jing du adadah tapi ya jin jenis macam saya tak maju dia pasal duduk pasal dia tak maju dunia tak ada lah bina air umuh-umuh tinggi mikir go tu mikir ni jenis jin ni tu hanya takwi kepada dia sebab umuh-umuh dia apa ya duduk dalam bukit Duduk kat dalam gelong ha tu tu pasal pasal jin ya tak serupa dengan hidup manusia ni dia kena bina bina air kena buat umuh keno ada gapo cara duduk tertentu ada pakai ye ha tu kita tak tahu katanya pakai ye dia, dia tu lagu mana wallah ada alam jing ni tu hay di dalam quran tapi raj tak banyak sangat itulah nak no, raj katanya adanya sejarah bermulanya ada manusia hak paling penting sekali tapi belum pada tu Allah taala firman Hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Kalau kita tengok pada ayat ini, nampak zahir eh tu harga yak gapo namo tanyo satu soalan Hal ata ala al insani adakah sapa kepada manusia hinun min ad satu cuang wala satu masa Lam yakun tak ada sekarang habuk pun yang disebut pada masa tu. Ini kalau dia kita dengar lagu ni boleh jadi ya, tak apa Saya terjemur bahasa kapung mudah-mudah. Itu -mudah. tanya manusia semua. Hei manusia. Tekoh tak ada apa sekarang lagi. Langit tak ada, biter tak ada, matahari tak ada. Cuba kita gambar eh. Kita... Pejam ataupun dunia tak ada Bita, langit, bulan Semua tiap-tiap kala Tak ada sekarang apa? Waktu tu kosong semua Kosong semua Tu hai tanya Masa tu munduk mana? Tak ada lagi disebut langit Bita Matahari Bula, dunia Tak ada sekarang apa lagi? Munduk mana? Ceraklah. Kita ni dah tahu, dok mana dah tahu. Tak ada lagi kita tu Sebab apa? Oh, langitnya kita lama hok mana tua? Ceraklah langit lebih tua. Sebab tu Allah buat langit, buat bumi, buat laut, buat apa? Belum pada adanya manusia mari duduk atas muka bumi. Mula manusia adanya ada ketika Adam di diletak di atas muka bumi ni. Barulah dikira katanya. Barulah dikira sejarah. Walaupun belum pada tu. Sejarah ada-ada. Allah tak anda raya kepada Malaikat. Suruh ambil bombing tujuh jenis. Mari wak gemage ada. Ada-ada sebut di dada hadith. Sebut di dada Kro'an. Ada. tu sejarah wayak. Dia jadi sejarah juga. Tapi buka sejarah manusia. Hukmari buat bino sejarah di atas muka bumi. Tapi ahli sejarah dia layak katanya, mula daripada Adam duduk dengan Allah atas muka bomin tu lah. Mula sejarah lah tu. Dia duduk lagu mana? Ha, duduk pasal laki bining tu. Cuba kita gambar lah, Sute dunia ni. Suti dunia duduk dua ke pada waktu tu. Oh, pernah kita kat buah bercakap dah? Suti dunia duduk dua ke. Tapi Alhamdulillah, Adam dia tahu katanya, ...tuhai buat dia untuk nak jadi beranok, beranok, beranok, beranok, beranok. Lepas dia pun terpaksa kena kacuh, kacuh. Lagi mana? Ambil adik nikah dengan orang tengah. Ambil kakak nikah dengan orang bosu. Nikah, nikah, nikah, nikah untuk jadikan anak cucu. Pada waktu tu tak apa lagi. Tak ada haris nikah adik-beradik. Lepas kena buat gitu. Kena nikah pasal adik-beradik. Tak ada kena dia tanya. Katanya, pas tu ini siapa? Ha -ha -ha. Takut, takut buat Ita tanya ya atau itu image tu juga kak nikah tu siapa surang mana ah uh, ada kena nak tanya nak yang nikah dengan abang pasang setuju mudah-mudah ada aya amung ya, kakak nikah ngadik hak tu dah mula sejarah hak pasang qabil habil kita ingat arab nak kabil dia ya, boleh adik hak pasang hudud habil boleh bini hak chome hak punya mula situ Tu hab menggayap di dalam al sejarah daripada manusia yang beranak-beranak lahir-lahir lahir-lahir boleh jadi anak cucu cicit-cocok semua mari ke dunia lain dunia tak ada seperti daripada timbunya sejarah sama ada sejarah radap dunia sejarah dadap negeri ataupun sejarah radap Kapur-kapung, tambun-tambun, ataupun kapung dia. Ada sejarah belaka. Patut tu tiap-tiap orang ni ada sejarah dalam hidup dia. Ulama' bayat katanya, tiap-tiap orang ni serupa dengan satu buku. Satu buku. Bila buka buku tu, saya misal ni, anda tengok beya depan. -de saya sebut beya Zakaria bin... Bin apa punya? Bin Abdullah. Ha, Zakaria bin Abdullah. Nah, Mula lahirnya, mana? Mana? Mula lahir situ, maka mulalah sejarah dia. Mula pergi, pergi situ, duduk situ, makan tu. Dah gapa, gapa, gapa, gapa. Akhir sekali, iaitunya akhir dengan mati. Katuklah buk. tu dah sejarah. Buka buk, katuk buk. Tapi boleh jadi, belong pada buka buk saat ni, siapa? Orang tua, beya, untuk nenek dia. Tapi bukan sejarah beya tu. Beya sejarah orang tua dia untuk nenek dia. Tu saya misal dengan beya. Hada de depan ni. Kita kiyah sendiri dengan. Kita kiyah sendiri dengan. Sejarah kita masing-masing. Oma muda, oma tua. Tiap-tiap orang ada sejarah belakang. Apakah lagi sejarah yang dikira katanya. Dunia boleh ambil sejarah dia pergi di gunung. Apakah lagi sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul. Haa ah, tu. Nah, kalau kita duduk budak-budak duk mengapa dalam sejarah tadi ke Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, g g siapa suk di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sejarah nabi-nabi, sejarah rasul-rasul ni Ada yang tu, adanya tuhairayat minhum man qasnas 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada sebahagian rasul kami bagi royak kepada munghei nabi, ada sebahagian lain lagi kami tidak diketahui. Sumpah Nabi saya misal dah. Kalau sejarah oleh paling panjang sekali. Dalam Quran ni. Iaitunya sejarah Nabi Musa alaihis salam. oleh panjang sekali. Ni. Tiap-tiap orang yang pakai tahu berlaku. Sejarah Nabi Musa ni sebut banyak. Sebab apa? Dia kiyokong dengan Bani Israel pada zaman itu Tapi sejarah. Hampir-hampir tak ada. Hampir-hampir tak ada. Tak ada. Namo sebut tapi tak ada, nam, tak ada sejarah. Seperti Nabi Ilyasa. Nah, tu yang sebut namo dia. Nabi Ilyas. Nabi Ilyasak. Itu nah, kurang tu. Nabi Zulkifli. Ada tak sejarah panjang? Tak ada. Kalau kita tengok dalam buku-buku sejarah Nabi pun, tengok Zulkifli sebut hanya ke apa? Namo dia, ben dia. Lahir tahu berapa lebih kuria? Tu pun lebih kuria. Bukir katanya pek-pek tak. -pek Sebab sampai dulu orang yang tak ada-dua kira lagi. Tahun yang berlaku gapo goto ga ni. Ha nak ayat katanya. Sejarah manusia yang dikira katanya dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebagai rasu-rasu nabi-nabi. Lepas tu orang nak ayat ke kepada kita ni. Sejarah dia berlaku sokmo Benar orang. Lepas wala dia. Lepas masa dia supaya pagi takdi. Supaya tak saat ni. Ya? Benar berlaku apa saat ni. Maka esok lusa tulak tuleng. Dikira katanya sejarah berlaku hari ni. Hari ni hari ahak. Tak. No. Jadi sejarah lah dia. Ha, tu. Berlaku gotu, berlaku gotu ni. Jadi sejarah. Esok jadi sejarah. Lusa jadi sejarah. Su, bila tu? Suka hari kiamat. Barulah habis sejarah. Lepas tu apabila sampai hari kiamat manusia tak ada kena mengaji sejarah sebab jalisu habis dah dunia hancur habis, habis. Hak dok mengaji sejarah ni masa kita duduk atas dunia nak tahu benda hak berlaku, hak, hak apa ni benda hak berlaku dah belong pada kita, gapo gotu goni gotu goni untuk gapo tu? Untuk jadinya ilmu. Yang kedua untuk jadinya Pengajar yang ada di dalam sejarah Kalau sekiranya sejarah tu molek, Maka kita ambil contoh Kalau sejarah tu tak molek, Maka kita tak boleh ambil contoh Nak jadi berlaku pula Di dalam hidup kita Dalam masyarakat kita Dalam negeri kita tak boleh Sebab apa? Orang dulu dia berasa lom lew Saya caput eh Kek okay, cek tengok-tengok dengan bahasa sikit Orang zaman dulu dia pernah lom lew rusak, punoh, hancur, runtuh. Maka kita apabila kita ngaji sejarah, kita ke boleh tahu katanya sebab gapo boleh orang-orang zaman dulu dia lomlew. Dia punoh, dia ya rusak. Kita jangan buatlah. Sebab Nabi pesan kepada kita, la yuldawul mu'minu marrataini fi juhrin wahid ataupun la yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini atau kama kal. Nabi ayat katanya Awak isleh orang, orang mukmin ni janganlah dipaguk dua kali di dalam lubang tula. Mai tudung dapat. Maknanya jangan uji jadi perawat saat samroy. Benda hak biasa berlaku dah dulu. Kita apabila kita tahu pak jangan wisapa ke berlaku dua kali. Oh, orang tanya lalu bak apa mung tak feri. Dulu berlaku dah benar ni atas mung. Sekarang ni berlaku pula. Kalau kecik bahasa kampung mudah-mudah mung bodoh. Dulu pun kena tipu dah. Bapak pun tak mikir. Nenek pun kena tipu ke orang tu law juga. orang tu law juga. Badar mung. Sebab tu orang yang tak ngaji sejarah, dia tidak akan tahu pahit mani yang ada pada zaman dahulu. Tapi apabila orang yang ngaji sejarah, dia akan reti lah katanya, oh beser. Dulu beser berlaku, benar jenis pesan ni juga. Tangok. Jalek keluar. Keluar untuk nak selesai masalah, orang-orang Hoy zaman dulu, kira lagu mana, maka kita pun ambil botrian, orang zaman dulu, mari guna pada zaman sekarang. Alhamdulillah. Ni nak no, ayat katanya, pentingnya sejarah. Patut sejarah ni, dua yang kita selalunya dah sebut-sebut, iaitu ni nama tarikh. Tarikh, dengan khur dah. Eh? Talitharaya khur, tarikh. Tarikh ni maknanya sejarah. Seolah lagi si -roh. si roh ni Ya nak no, gi Kau maksud saya Sejarah si oge Ya tak panggil Sejarah si Yang berlaku bersa Tapi dia berlaku Atas oge Saya ni sabeya, pulak Si ni Si roh beya. Tapi sejarah si Sejarah si si Dalai kampung Kapung Bangunako Itu nah, dia ya, panggil sejarah si Sebab sejarah si ni dia ya, berlaku Kepada oge Banyak-banyak oge Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, ni dia panggil sejarah. Tapi sirah maknanya, dalam bahasa siya dia panggil siwat rawat. Ha, tu. Hidup seorang orang manusia. Boleh jadi dia terlibat dengan orang tu, dengan orang ni, tapi kita nak kepada dia seorang. So, yeah. Ni dia panggil sirah. Sebab tu kita selalu dah sebut sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah nama agap, mana apa? Eh? Sejarah hidup Nabi. Kecik Han Nabi, hak-hak Nabi lah penting sekali. Walaupun Nabi nabi ini dia, Nabi dengan Sahabat Nabi dengan orang Yahudi, Nabi dengan orang musyriki, Nabi dengan... Apa ni? Nabi dengan... Nabi dengan... Semua tu... Coktong kepada Nabi. Dia panggil sirah. Alhamdulillah. Jadi malanya ni kita boleh beza dah? Di antara tarikh... Dengan sirah. Gambar katanya, ini adalah sejarah... yang berlaku pada zaman-zaman dulu... Dinamakan sejarah Tapi ha, esok lusa nak berlaku gapo Kita tak tahu Tak boleh panggil sejarah Sebab sejarah ni Singtiphan Malayah Dia panggil sejarah Esok lusa Dia panggil gapo. Kalau dia bahasa suara putih Dia panggil plan Bahasa siya dia panggil pen Ha Bahasa Melayu Dia panggil gapo. Rangka kerja Maknanya Esok kita nak buat gapo. Nak nak orang okay, ni Boleh tahu belakang ni diri dia esok pukul 8 aku nak buat gapo pukul 10 nak buat gapo tu pun belum tentu lagi katanya jadi ke tak jadi boleh jadi malam ni kita nak kena gi ikut lain ataupun pagi pagi esok kita duk tok dah belah-belah pukul 8 nak gi situ pukul 12 nak gi makan nasi situ ngorang tu ngorang ni boleh jadi tak siapa itulah yang Allah Taala royak di dalam Quran wa ma illa Allahu rabbul alamin. apa sahaja yang kamu kehendak kadang-kadang ia tak serupa dengan kehendak Allah tapi boleh jadi gapo kamu kehendak adalah sama dengan kehendak Allah sebab tu kita masa depan esok lusa 10 tahun 20 tahun kita kena sebut katanya insyaallah Esok boleh kira insya-Allah. Oge-oge okay, okay, melayu kita insya-Allah ni. Oge okay, tak percaya nak kan? no, yeah, berayar <laughs> Nah, kadang-kadang insya-Allah. Oge kata, "A kecik molek insya-Allah mung terjadi kedak tu." Nampak bunyi dalam tekak ah. Nah. Nak jadi ke tak saya jadi. Tapi dengan sebab juruh ore okay, ni insya-Allah. Ha. Nah. Tapi hak lepas maridah kita kena katanya masya-Allah benda yang dikehendaki oleh Allah Taala dah. Ha tu gitulah. Sebab tu dalam hidup kita ni insya-Allah untuk masa depan masya-Allah untuk masa selepas Maida. Patut sejarah saya nak royak ni penting. Kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah semua orang royak saat ni dah, sejarah dunia kita kena ngaji. Walaupun sejarah hotel kafe pun kita kena ngaji. Kita kalau dia kita mengaji hanya sejarah, pesan kopi-kopi. Sejarah kecil-kecil, sejarah tak ada penting mana kita tak tahu sejarah yang berlaku terhadap orang Islam seluruh dunia. Walaupun orang tak ada disebut di dalam sejarah penting-penting sangat. Tak salah kita pergi belajar untuk kita dapat pengalaman pengajar. Apatah lagi sejarah tempat kita. Orang sebut sejarah Taning. Sebab tani tani zaman dulu, ia masuk belakang sebut naro, jala, segoro. Orang panggil tani belakang. Fatah Dalam bahasa Arab ia sebut Fatah ni. Lepas tu Melayu kita sebut tani. Walaupun kita duduk naro, duduk jala, kita pergi luar negeri, orang lebih kenalnya Fatah ni. Mari mana weh? Fatah ni. Mari mana? Mari tani. Orang oh, okay, taning, walaupun kita tak ada duduk di cangwak taning Tapi duduk jalan, duduk menara, duduk seborau duduk mana Dia panggil fotoni belakang Ada sejarah yang tercatat di dalam sejarah Bukan orang-orang kita saja tulis Bahkan orang-orang luar negeri, orang Arab Orang Cina, orang putih Tulis sejarah taning Sebab tu kita apabila kita belajar sejarah taning Orang-orang tua, tok-tok nenek kita pada zaman dulu Gapo katik berlaku, goto berlaku, gani. Go, ni. Apa tu, saya nak royak katanya. Sejarah yang berlaku yang ditulis, semuanya bukan betul 100%. Gitu kita kena tak. Bukan betul semua 100%. Dia mula daripada royak ke royak, royak ke royak. Gitu dah. Ni kita kena tamcai molek. Ngaji sejarah. Walaupun tertulis dah. Orang tu royak lagu goto orangnya. Titak tu kata lagu mana. Jangan duduk pergi 100%. Kita pergi hanya. Kita tahu katanya. Benda ni berlaku gotu. Jangan duduk tok katanya. 50 hari kau. Nah, Tiga hari kau goto kau goni kau. Benda kau pesan fakta. Apa ni dia panggil apa? Tualik. Hari tepak gapo kadang-kadang benar hok berlaku di, di di kampung kita sendiri dak bila kita gi baca dalam surat hok orang tulis eh bukan ni kita tahu lalu aku sendiri duk di dalam sejarah duk di dalam peristiwa berlaku pada hari tu rano ya, orang okay, mari tulis tak benar no, ni patu rung rung kita dak kita boleh tahu katanya, goni berlaku hok sungguh mari rung anak cucu cicit cocok mm lebih tak kena lagi Rong kita lagi kita rakyat kata dengan buku ni rakyat ni tak kena lepas tu orang yang anak cucu dia pergi baca dalam surat hak tak kena sebab tu orang yang pandang nulis sejarah ni dia kata kan jangan kita pergi pergi sangat di kitab tapi kita kena tahu katanya siapa tulis kitab tu sebab banyaknya orang menipu sejarah saya yakin ni benar ni ada Terutamanya, orang yang mulih, orang dia berdeki, dia tak kena kepada Faiz Terungkam, dia kata ikut dia, dia royak, royak, royak, royak, royak, royak. Orang pun pergi baca kitab dia. Dengan sebab dia benar, ataupun dia sengaja nak pergi jadi sejarah, tu silap, salah. Maka, orang yang hari, ambil hak salah. Ni lah, kalau dia kitorang semula, orang-orang zaman dulu, zaman mana? Zaman Bani Israel. Sebab yang nak uya-uya belakang pada dia ni Gibaca tak kena no. Itu yang raya Di dalam Quran amma Mereka itu menipu dan kelong Ataupun gikhainak Isi yang ada di dalam kitab Yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi Musa Kepada Nabi Daud Kepada Nabi Isa Oya-oya horti belakang tu Duk gikhainak isi kitab Duk gikhainak kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injin sebab apa tu? Sebab nak no, jadi orang belakang hari pergi baca hak tak kena. No. Bah orang ada khainat kitab Allah Taala, oh dosa besar. Kita tak tahu nak no, royak lagu mana. Supaya dengan orang nipu Quran. Orang pergi tulis Quran, tulis tak kena. No. Ha tu. Orang agama tak tahu apa sekarang. Pergi baca kitab, pergi baca Quran, hak orang ni tulis tak kena. No. Maka orang ramah apa pakak? Ngapa, ngapa, ngapa Hak tak keno tu Ngapa hak tak kena Lepas tu balamu du, Ngapa dia berasa katanya keno hak tak keno? Hei-hei ni nah, Supaya dengan orang Kecek bohong Waktu dia kecek bohong, bohong, bohong Dia percaya katanya Hak dia kecek bohong tu keno. Kok mana tu Gamal dah Gamal sendiri tu Dia percaya Dia yakin katanya Hak dia duk kecek bohong tu Yalah kena dah tu Sebab apa? Orang yang berapa belakang. Orang yang pakai terima belakang. Ni lah. Se-zoleh-zoleh di atas muka bermin. Iaitunya orang yang kena komuniti tu. Gilewing. Gituwe. Sebab tu orang yang katanya takwe. Takwe tu tak? Takwe asal daripada bahasa Arab. Tapi orang yang nak jadi masuk dengan bahasa Melayu. Jangan hidup tuwewe. Tuwe-tuwe ni pasang ni. Tuih besi bukan? Tuih je apa? Besi je? Ambil besi belok kat tu, belok kat ni. Besi yang orang sungguh betul, misal ni. Besi asal dia betul. Tapi kita dok tui dia tu. Duk belok kat tu, belok kat ni. Lepas tu duk pergi rayak ke orang. Hak tak tahu katanya asal besi itu dia ya betul. Kita pun rayak. Ya mari asal lagi ni dah ni. Orang ramah pun tengok. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Saya rayak malam ni ni minta maaf ni dah tak ada kata kepada mana-mana orang saya nak orang katanya kita orang yang ngaji ni walaupun kita tak ada ilmu tinggi sangat tapi kita jangan kena bodoh kok orang. jangan kena bodoh kok orang. terutamanya orang-orang cerdik orang yang ngajar tok guru, baba, ustaz nak ucahkan kalah dia tak ada amanah ngajar dia bodohkan orang ramah orang ramah pun kena bodoh Tubek nanti juh. Mung bodoh belakang. Sebab apa? Sebab aku bodoh. Duh wah bodoh tu. Pahala orang pun dia tak sikir dia. Kena tipu kat orang. Saya yakin ni anak orang. Kalau dia tahu katanya kita ni kena bodoh. Kena tipu kat orang. Satu hari dia kita tahu katanya orang tipu kita. Kita berasal bagaimana? Oh nak marah sungguh. Oh lama aku duk kena bodoh. Kena duk tipu. Lama ni aku celek mata dah. Sebab tu ngajilah gapo kapa sekalipun kita which saya nak rayak amin ya? saya nak bahasa wah ni dah boleh berwakilah lah kau awak klik ambil wakilah ni wakil. sebab apa jangan sampaikah kita kena bodoh ke orang yang ngajar orang yang ceramah sampaikah kita tak pandai nak fikir sendiri ikut yang rayak, rayak apa oh no, apa orang kita ni dah utamanya orang Melayu-Melayu kita ni Wah, tuk guru ayat japa supaya hadis Nabi dah. Hmm. gitulah lah, ya lah. Hmm. Ha? Tuk guru ayat japa jadi kenal. Hmm. Nabi dia tahu. Haa, hmm. Nabi dia tahu Nabi dia, tak Tapi wah, tuk guru ayat, Baba dia, oh. Macam, sedap. Haa ni, sebab itulah, lah, insyaAllah dah. Kan? Saya yakin katanya orang ngaji, Haa utut nak jadi, Dia cerdik walaupun nampak tuwe, eh, Doga-doga, nampak tamadai lah. Ya. Tua dia menyadak, dia masuk dalam kebong dia. Tak ada, ngaji tak ada dia tinggi. Tapi cara mikir dia tinggi Saya nak ayat gini ya. Nak ayat katanya, kita setiap orang jadi tinggi cara mikir kita untuk apa tu? Menerima kebenaran. Tak payah kita tanya. Nampak rasa tak cerak, tak jelas. Jangan duk malu. Kalau zaman dulu orang okay, malu, orang okay, takut kau tuk buru. Nak? Nak tanya sepatah tak? Eh, mereka cakap. Tak payah kat mereka. Eh, aku tanya orang ni kena ke? Tak lama-lama. Okay. Aku tanya orang okay, kata aku bodoh. Lama-lama. Orang okay. okay, tapi, orang okay, katanya. Kata oh, mung orang ni bertanya. Tanya aku pun boleh. Dia ada, dia ya, ada. Sebab tu kita zaman-zame ni, Alhamdulillah. Bukan kita tak hormat kepada tuk buru, kepada baba, kepada ustaz. Tapi kita, we berani untuk kita nak cari kebenaran saya pun sendiri pun buat sangat serius-serius juga serius ni takut saya ni dan dok wayak kepada orang benoh tak kenu perkutamanya takut masuk di dalam satu hadis yang nabi katanya fabunnu wa adallu orang hok jadi pemimpin jadi tok guru jadi orang ngajar orang dia sendiri sesak patu menyesatkan orang. Okay. Oh, waktu lah. Ya. Sesa sikit lagi. Tulah tu hayra yak di dalam suratul ahzaq. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara ana Nanti saya lagi dah saya baca. Mereka itu bersapa di akhirat sikit lagi dia katakan. gana Rabbana inna inna apa inna ata'na sadatana Sesungguhnya kami masa duduk di dunia dulu kami taat kepada ketua kepada pemimpin kami kepada Allah. orang ada taman ha tu taat taat sungguh Ikut orang rakyat ke apa, pakai Ya berlaku, kena berlaku Walaupun pemimpin ulama tu tak kena pun Pakat ta'ah berlaku Fa'aballu nasabila Maka orang yang jadi pemimpin Jadi ketua saat ni Menyesatkan kami Allah Tengok ni rakyat pakai kecek depan tu eh? Rakyat katanya pemimpin Duk, Menyesatkan dia Lalu tu mitok Nya Allah, Rabbana atuhum dzair khaini min al adab, walla Wahai Allah, azaklah la pemimpin ketua. Oh ya, yeah. jadi punam kami masa duduk di dunia. Napak curdik, napak bijak, tapi dia menipu, puak-puak kita. Ya Allah, kalau begitu azza lah puak ini dua kali ganro. Kalau sakit, udah jadi sakit, sakit, sakit, sakit. sakit. Tak, tak panah nak rayak, oh, ya sakit. Banyak mana. Bi'fai. Bi'fai ni maknanya, Tawikun. Soal lagi. Wal'anhum la'nan kabira. Dal-la'na'lah puak-puak ni. Jangan duduk dalam rahmat. Jangan kesia pula. Kalau atas muka dunia ni dah. Oge, hak kena buak kok oge. Dia kata gana. Kau hai, damdan kabirkan, suk-suk. Jangan marah. Tak sah, vi'apai. Perahan siwin. Ha tu dah tu. Pasal hampai sikit abuk. Sebab apa? Teruknya masa dia buat kepada orang. Ha tu gitulah kita juga. Bila kita ngaji. Tak ada kira ngaji, tafsir ngaji, hadis ngaji apa. Jangan sampai ke kita kena tipu. Saya rakyat lagu ni ni dah. Bukan maksud saya katanya. Kita tak ada percaya kepada orang ngajar. Orang ngajar apabila dia beraman. Nah. Eh? ingat mole tu dia kena bertanggungjawab depan Allah Ta'ala sikit lagi dia akan disoal oleh Allah Ta'ala mengajar kena ke tak mengajar betul ke tak sebab ada di zaman Nabi hidup. Nabi dia letih ni kitab Taurah ada biasa berlaku dalam sejarah orang Yahudi dia baca kitab Taurah dia ambil tangi dia pergi katuk dia baca halik atas dia baca bawah tangi dia Nabi tengok Nabi tak pandang baca. Nabi tak pandang boleh. Tapi Nabi reti. Orang itu duduk baca. Nabi katanya, Nabi duduk ramai-ramai lah. Sohbat Nabi pun ada. Orang Yahudi beberapa orang pun ada. Nabi katanya, cuba mengakak tangi pun. Membaca, orang duduk bawah tangi. <laughs> Jadi bila dia baca, orang duduk bawah tangi, orang bakat, orang duduk bawah tangi. Ha, lupa. Nak orang katanya, kalau dah tak tak tanya, pergi baca, yang duduk bawah tanya, Masya Allah. Duk pehek, duk reti, sumpah dia, duk baca, lepas tu duk susuk, yang duduk bawah tanya. Kita orang Islam ni, Masya Allah. Tak ada kira lah, ngaji sejarah, kalau ngaji apa, we jadi prongsai cacin. Itulah, sejarah yang paling betul sekali dah yang ulama-ulama mari tulis, ia itunya sejarah Nabi SAW ambil daripada yang sahih masya-Allah terutamanya orang yang duduk di keliling nabi orang yang duduk sekali dengan nabi saya royak dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia royak katanya ketika nabi mati ni uba nabi tak sampai 10 orang uba di di di, di palau nabi Tak sampai sepuluh orang. Patu Allah alamlah saya tak tahu. Katanya janggut nabi tu cirak aja kena ada uban, tapi nak ayat katanya Anas dia perhati rapak benar siapa ya royak kata, katanya kata. lagu tu. Tak sampai sepuluh orang. Uban nabi di padang. Patu hak lain sahabat-sahabatlah yang royak lagi go nabi go tu, go Sebab tu sejarah paling betul sekali. Ulama pakai itifak Setuju katanya. Sirah ibnu Hisham. Ha tu. Tapi tak ada ayah. Sirah ni. Dia tulis dengan bahasa Arab, Bahasa Melayu Allah Alam. Saya tak tahu lagi lah. Tempat kita ni di bahasa tak ada. Sirah Nabi yang ditulis oleh ibnu Hisham. Saya tak biasa tengok lagi bahasa Melayu. Patut tu saya wismangat kepada kita semua. Pada malam ni dah. Walaupun kecek tak ada, ada fokus kepada tok-tok sejarah siapa-siapa tapi saya nak nitaknya wirajinlah kita baca saya nak tambah semangat kepada kita jangan duduk hari-hari kita tak baca walaupun sikit jangan baca Quran eh er, baca hadis baca buku tu buku ni baca gitu pak mesti banyak hari-hari sekadar katanya kita ada masa maka kita duduk baca insya-Allah Umat mana-mana dia rajin baca, Umat tu akan maju. Tapi tempat kita, Wallahualam. Saya tak duduk -duk kaji, Sore, sore, sore, Katanya rajin tak baca. Tapi, Apabila kita tengok surat, eh? Surat di, yang ditulis oleh orang mengulis, Masya Allah, Lakmunya nak boleh habis jual. Sebab apa? Orang tak beli mana. Haa. Orang menulis ada, tulis, tulis, tulis, tulis. Tak, kuk kedai, jual dengan harga, tak ada rumah sangat. Orang Melayu kita tak suka baca. Lepas tu, baca sahaja so, pula. Ni nak pergi kukul pasal bahasa pula. Bahasa Melayu, tempat kita pun, kau tak ada roh, orang yang baca. Nak, rung-rung tua pun mati. Hak boleh baca jawi, sikit-sikit pun mati, mati, mati, mati. Ada-ada ni orang-orang muda, baca Melayu telur. Kita gitu, raya dah? Haa? Baca Melayu jadi telor. Allah, pak kita nak tuk nasi kita mana? Dah kita orang Melayu sendiri. Kita tu kecek ni bahasa bahasa kapung ni. Nah, bahasa kapung. Tapi kalau dia bahasa rasmi dengarah saya nak tukar bahasa rasmi kita ialah bahasa Melayu yang mesti mengikut tata bahasa. Ha. Kita mesti tengkakkan hidup kita dengan bahasa Melayu yang tulen, yang bersih, yang menjadi sebagai satu lambang kehidupan orang Melayu yang kita mesti sokong dan majukannya bila kecil lagu ni bunyi eh bahasa supang golok-golok apa bunyi tabat-tabar apa ha bunyi malaysia kok kelate-kelate bunyi lagu tu tak sedak dengarlah tak orang-orang kok nu dia tanya orang nak pergi ke mana nak pergi ke mana tu demo ni lama ore kau tak dapat jumpa ha tu Hok tu biasa kecek bahasa kampung mudah-mudah Tapi, hok kita duk kecek bahasa taning Tempat kita ni, bahasa Amiyah Dia panggil Bahasa dia bahasa Melayu tepat teh hok kita kecek, mudah peheh Tapi kita jangan lupa ni, bahasa tulis Bahasa tulisan Melayu Akan hari, makin hari makin Kurir, kurir, kurir, kurir Saya nak dibaca Saya buka semangat Katanya kena baca bahasa Melayu, so bahasa lain kita tak boleh baca. Tak. Siapa pandai bahasa orang putih, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Arab, bahasa siya, bahasa apa. Boleh belakang. Sebab bahasa Allah Ta'ala mengajar kepada manusia belakang. Bukan arti bahasa siya itu bahasa orang Kafe. bukan. Bukan arti bahasa orang putih, bahasa orang Kafe. Tak. Bahasa yang Allah Ta'ala mengajar. Alamal insana malam ya'alam. Allah mengajar kepada manusia, benar manusia tak tahu. Yang mengajar dia, dia boleh tahu, dengan manusia, pandang mereka, pandang, long, pandang, long, long talk, long pit. Ha, lah Long melakukan, muno, mula long pit dulu. Tapi, lama-lama, -lama, long talk. Betul dia. Gatuh, gani dan sebagainya. Hak pentingnya, marilah kita pakak maju, dan kita jangan lupa, katanya, oh, hak belum pada kita, nu, sejarah yang kita kena belajar. Cuma nak belajar banyak sikit duduk di kita. Saya rakyat tak? Ni wui maklumat kepada kita sikit-sikit ni. skoda skoda Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni waliknya kita. Kita kenal-kenal Ibnu Kathir duduk dengar. Sejarah tak banyak? Itu kekapan? Tafsir tak? Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni. Pak jilid je? Ya? Pak buah je? Ya? Dia tulis daripada surah patiho Akhir dengan surah tunas Dengan dia hurai buah-buah habis Gotuh-gumih gotuh Manyuk Pak buah Tapi dia tulis sejarah Masya Allah Lebih banyak pada tafsir lagi Nama dia apa? Al-bidayah Wan-nihayah Al-bidayah mana apa? Permula'i -e, Cukram tun Wan-nihayah dan Da'cud Sudhai Ataupun cub awasan. Dia tulis sejak daripada tak ada dunia itu lagi. Dalam kitab dia, Bismillahirrahmanirrahim. Tulis mula sejarah. Raya katanya tak ada apa-apa sekarang lagi. Tu hatu, sosok, sosok. Dia tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Masya Allah. Ilmu terdekat dalam otak dia, dalam dada dia belakang. Dia tulis. Nak no, raya katanya Tahu. Tahun tu berlaku Gapa Sapa terlibat Gotugon ni Gotugon ni berlaku Sapa ke dia Belum mati Maka tahun hu, Dia mati Ataupun hari Beberapa hari Belum pada dia mati tu Maka habislah Kitab dia tulis Rubik Mereka lapai jilid Lapai rute Saya tok katanya Kalau kita baca So umur hidup dah Nak-nak hari ni Dengan kita umur setara ni lah Saya bahasa katanya Tak habis kita baca Tak habis kita baca ni orang no, yang katanya orang yang zaman dulu ni usaha setara mana tulis nak jadi orang belakang hari boleh tahu belakang Masya Allah orang-orang zaman dulu pula tulis tulis syaruh hadith tulis sejarah tulis ilmu tu ilmu ni banyak orang zaman ni pun ada orang zaman-zaman yang sedang kita duduk nyawa lah ni buka sikit dah dia menulis tapi alam Melayu kita, ha, klik kepada Melayu kita pulak. Saya tanya, pakar-pakar jawab dah. Siapa tahu maklumat, boleh jadi saya tak tahu. Saya nak tanya ni, siapa kata-kata jadi ahli menulis di tempat kita? Terang-terang saja. Terang, ya. Boleh jadi tok guru dah. Boleh jadi orang-orang ahli dia menulis. Dah. Tapi ada orang menulis, sikit menulis, banyak. Tapi jari kita tengok orang ahli di tempat kita, Tulis kitab berjilik-jilik. Bukankah? Okay. Tengok. Kalau ada, tolong ajak dah. Saya takut-takutnya, benar kalau saya kecek ni, saya tak tahu sungguh. Tapi orang okay, di TikTok dari Facebook, dia katanya, Ah, oh, Ustaz Mak tak tahu. Ulama tempat kita dok menulis kitab jilik-jilik tu baik dia mahu tak tahu tapi girayak orang ngaji ngaji. katanya ulama kita tak menulis hak sungguh menulis banyak kitab tu kitab ni Alhamdulillah sebab tu saya tak ada kata kepada mana-mana orang okay? hak saya naknya marilah kita pakai bino semula umat kita ni ngaji hak belom-belom pada ni dan ngaji sejarah lepas tu mari kita pakai bino sejarah tempat kita Jangan hidup mengaji hak zamil dulu saja saya nak misah mudah-mudah ni bayar jangan duk bangga dengan masjid krisik bos sebut hal tani tak ada hal lain masjid khisik patu gapo lagi orang Melayu tani kita berbangga cuba-cuba cuba-cuba rakyat sah siapa eh timbi selo rakyat timbi anggap apa teluk manok eh enggak Aku bo, bu, Aku butuh panjang. Masya Allah. Hak, hak dulu dah kan? Bukan arti katanya, Hak duduk sebut saat ni tu tak duduk masyuhur. Tapi di mana sejarah hak zaman sekarang ni? Oleh zaman lo ni buat? Nak jadi anak, cucu kita sikit lagi, boleh berdangga dengan orang hak hidup di zaman lo ni Akak ibu tanya, Oh, bukak duduk ngaji hak... 300 700 tahun dulu saja tapi Allah ni duduk mana Ha tu dah nak ayaq ah Marilah kita pakat bina sejarah pakat buat sejarah supaya orang anak cucu kita sikit lagi boleh ngaji ha kita waktu jange kita mati ngata ada orang sebut kita kurang-kurang dah orang boleh sebut ni nak ayah katanya dia orang sebut tu cik katanya ya kalau orang baik pun baik orang jahat pun jahat sungguh sebabnya pun orang sebut dia baik ini masya Allah walaupun mati beratus tahun orang dia sebut lagi ha, saya misal cuba sebut dah ramai-ramai ni orang taning orang Melayu orang kecek bahasa Melayu orang nolik orang mengarah kita siapa orang yang? Syek Syek hmm. zami-zami dulu bok tu ya. Okey Zami dulu. Zami belum pada ni. Sudah dah. Orang oh, Syah Dahau. Ha tengok. Orang okay, sebut Pada eh. Pada eh. Ha sebut, sebut siapa mana sebut lagi? Sheikh Ahmad. Ahmad. Ha. Pergi dah. Ha. ha? Orang okay, sebut. Sebab orang okay, ada mengaji lagi kitab-kitab dia alhamdulillah rahimahumullah taala. Kita hormat kepada guru-guru dan orang-orang okay, okay, yang banyak sejarah yang dia buat kepada orang okay, ramai. Okay kita hendak ngaji tapi sejarah bombing sejarah tanah air ha tengok ni masuk ha sejarah tanah ni ada orang tulis sama ada orang Melayu tulis ataupun orang bukan Melayu tulis kita pun mari tengok sendiri hak orang Melayu tulis dengan hak orang bukan Melayu tulis lagu mana dia tulis kena ke tak kena wallah Allah sebab kita tak ada duduk dalam hekatan nak klik back sat ni kita sendiri tak duduk, -duduk dalam hekkan saya biasa mudah-mudah ni ni cara saya mengajar budak dah saya raya lagu ni kita duduk dalam masjid ni molek-molek dah bunyi tom saya tanya ni bau bunyi tom setengah orang dia kata bang setengah orang ah mau pelencoh setengah orang dia kata dia tak tayar ke top namun orang ni tak ada tahu saya habuk lagi. Sebab kenapa? Sebab tak ada kita tengok. Bado lah kita tengok dah. Kita tengok pak. Ah, Baru tahu katanya. Hakpun ni dong saat ni. Gak buat? Tayah. Tayah. Buka bang dah. Kita tengok pak. Oh, kereta tayah pecah. Tapi orang ni duduk sini. Wiccan boleh boleh Mati dah. <laughs> Wiccan boleh boleh lah. Yalah lah tu. Kena ada juga. Si, ya? Oleh mati. Pak kita tengok pak bukir ni. Hani sebab Sebab tu. Kita tak ada duduk di dalam sejarah zaman zaman dulu Kita nak pergi royak Katanya Hak kita baca ni Kena betul 100% pasin Kecuali Orang yang beramanah Suruh Supongan sohbat Yang royak ni dah Masya Allah Tak silap Orang ni royak Orang tu royak Orang tu royak Orang, tu royak. orang ni royak Mari Jadi sama belakang oh, Lagun ni ya. Tu penghadis Nabi dah Ada lagi Hok ni riwayat ni lagu ni, hok riwayat ni back line. Ha. Saya nak misal mudah-mudah. Ni masa nak habis dah Saya nak riwayat. Hadis Nabi hubungi dengan semaya jumu'uh. Dan dari setengah hadis riwayat katanya, semaya jumu'uh lebih pahlawan dia daripada semaya sereh, 25 kali gana. Tapi hadis sah lagi, 27 kali gana. Ada dua-dua. Lepas kita nak anak nasa. Hak ni dua puluh lima. Hak ni dua puluh tujuh. Capur lagi pak. Tak apalah. Ambil kedua. Hak dua puluh tujuh banyak. Hak dua puluh lima sikit. Tapi sama-sama sahih. Alhamdulillah. Lima kedua-dua. Kita tak ada kajian di antara hak tu dengan hak ni. Tapi fakta sejarah. Maknanya komun. Hak duduk di dalam sejarah-sejarah. Orang wak gapa gotu situ kan ni. Semua tu duduk di orang menulih. Siapa menulih? Maka orang itulah beramanah. Dia wayak betul atau tak betul. Alhamdulillah. Nah, masa sebab dia tak begitu panjir sangat. Saya nak wayak katanya. Satu beberapa perkataan yang saya nak baca kepada kita. Ini bukan hadis Nabi. Perkataan yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab At-Tab Surah Muka itu juzur dua, dua katuh, lapai puluh silih. Dia katanya, Iza ra'aitumur rajula yutilu samt sant wayahrabu minan nas, faqtaribu minhu, fa'innahu yulqal hikmah. Bila Ambul tengok, <noise> okey tu dah. Lamu, dia duduk dia. Ya tak kecek banyak sangat. Dia kecek dengan okey. Ataupun dia bergaul dengan okey. Tapi dia pasangnya orang dia. Bukan orang mulut tak ada. Tapi dia dia dia mengajar. Ya mengajar sungguh lah. Dia kecek banyak. Kecek banyak waktu dia mengajar. Tapi apabila dia duduk dia. Dia tak banyak mulut. Patut tu dia pun. Wahia rabu minanas. Orang tu dia tak ada nak gaul banyak sangat dengan orang. Takut-takut kan. Takut silap. Takut salah. Takut tak kena perbuatan dia. Umar bin Abdul Aziz pesel katanya faqtaribu minhu maka mengusahalah pendekatan dirimu dengan orang tu sebab kenapa fa innahu yulqa al hikmah sebab orang tu dicapok hikmat banyak di dalam hidup dia ha tu hak, hak hak kita tak senyo orang kecek mulut banyak buat tak ada belah mana kecek nak Masya Allah buih mulut-mulut robaba robaba robaba robaba tak warung Tak robaba ha. robaba Hari robaba robaba robaba robaba robaba Minta robaba Lagi Saya sebut kepada Kita semua ni robaba robaba robaba robaba robaba robaba kata robaba robaba robaba robaba robaba robaba robaba robaba robaba pilih robaba robaba daning nah, ya itunya dengan apa silaturrahim lebih afdal daripada taat lagi panjang sekali ni dah. dia katanya kan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi katanya taallamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum mengusahalah Ngaji gatik ya daripada keturunan maknanya daripada tok nenek kamu Walaupun orang tua zamin-zamir mak pak kita dulu ya tak ada ilmu banyak ni tapi kita usaha mengaji pengalami benar-benar orang tua-tua duk wayak. Supo juga kita zamin lani dah kena duduk bagi duk wayak lagi kepada anak cucu kita. Walaupun kita wayak atau tak ada nak baca Quran, eh, tak ada nak baca hadis, gerin-gerin gerin-gerin kepada anak kita, kepada cucu kita. Tapi kita ni kena duduk bagi lagi bagi lagu mana? Saya tanya ni. Siapa kata ingat untuk nenek dia tiga lapis? Tok dia. Tok che dia. Patu siapa bayar? Hak atas pada tok che, eh? Aku oh, tanya ikutlah dah. Ha. Tengah tak ingat. Bak apa boleh orang Melayu kita dia tak ingat lebih pada orang tua tok che tok dah. Patu tok che tok ni. Bapa dia tak ingat? Sebab ke apa? Sebab orang Melayu kita dia tak bagi mana kepada anak cucu. Terang anak kita buat tanya kita lah. Cik-cik. Cik jumpa dengan mak dulu ke mana. Hei! Jukuh lah dulu. Macam anak tanya. Apa ni? Tanya hari tua. Anak pun jadi malah, malah tanya lah. Anak nak tahu katanya cik dia nikah dengan mama dia tu. Mak dia ke ayah dia cik ke pok ke apa. Sebab ni tak wayak. Ia malu nak wayak. Tapi orang-orang arak dah, Masya Allah. Ingat nama ni, Masya Allah. Manja, oh, ya, ia ya ingat. Nama tu, ben tu, ben, ben, ben, ben, ben. Sejarah tu, sejarah ni. Ia ya boleh wayak. Ini kita kena klik juga sejarah ni. Klik sejarah. Saya nak ambil moden, yang nak kecek malam ni, ia itunya di masjid bangun akur hari ni, kita semua kena duk bari ya, kat kepada anak cucu kita ayah kita tok cer kita Nama gapo Nama gapo namo gapo kena royak kat kepada anak royak kepada anak anak nama gapo anak nama Yusuf Yusuf bin gapo ha bin ni bin kita Misal bisalah bin Muhammad Muhammad bin gapo royak royak royak biar anak cucu kita ingat kat katanya Asa usul kita ni mari daripada kampung mano duk mano ha ni dah nabi pesan ni mengajilah daripada nasab-nasab. Iaitunya kotoran keturunan. Mokpok untuk nenek. Tak cah, tak cah, tak cah, tak cah. Hasuk. Sampai katanya ingat sekadar mana, sekadar tu. Tapi kita jangan lupa tu. No, Royak kepada anak cucu kita. Ha tu? Masa apa nak pukul lapel? 2-3 nah? minit lagi. Nak pukul lapel. Siapa ada nak tanya, nak tambah? Sila. Boleh?